Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihinasta'in wa'ala umurid dunia wadin wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in wa Para pendukung channel Doa Mustajab Sahabat-sahabat, dulur-dulur, koncok-koncok Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiah tak kurang suatu apapun amin ya robbal alamin oke langsung saja pada kesempatan ini saya akan uh, menyebutkan amaliyah untuk mendekatkan jodoh ini sudah terbukti dan teruji ampuh insyaallah ya karena sudah beberapa kali ada saudara kita yang meminta saya berikan amalan ini dan ini sangat masyur sekali. Alhamdulillah, selang beberapa bulan ditemukan dengan jodohnya seperti itu. Untuk itu, saya berbagi. Nah, ini tadi bareng ngaji terus ada kesempatan Wong Persib Karo, Persija baru setengah main konten dulu. Ah, gitu. Oke, yang pertama adalah ini khusus resep dari sayang yang pertama harus punya inceran terlebih dahulu atau paling tidak memiliki kenalan tetapi ke PPT pet tidak memiliki kenalan tidak memiliki inceran ya Allahu alam yang kedua turunkan kriteria Ketika kita memiliki kriteria yang tinggi, wah saya harus memiliki istri yang seperti ini, seperti ini. Dan itu akan mempersulit sampai saat ini belum memiliki jodoh. Turunkan kriteria. Paling tidak ya satu anak tangga diturunkan. Paham tidak? Diturunkan kriterianya, dikelongi. Keinginanmu yang harus seperti itu, rata didankan. Yang selanjutnya harus memiliki anggapan Saya bukan manusia yang sempurna Ya jadi apa adanya saja Seseorang dapat menerima saya apa adanya Harus seperti itu Nah setelah itu baru tahapan amalan Tahapan amalia Amalianya apa? Uh, yang pertama adalah melaksanakan sholat sunnah, sholat hajat, okay. sholat hajat dua rakaat Setelah sholat hajat dua rakaat, membaca istighfar, Setahu firullah nabi, atau sayyidul istighfar, sayyidul istighfar faidah luar biasa Allahumma anta, ilaha ilaha anta, abduka ala ahdika fa anta. Allah nanti saya cantumkan di deskripsi yang selanjutnya membaca Quran surah apa itu Al-ambiya ayat 89, Robbi Lata Terni Fardawa Anta Khairul Ya Allah, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik. Itu dibaca semaksimal mungkin, semampu mungkin. Saya batasi 100 kali, satu kali dudukan. Nah, setelah itu, ketika kita mengidamkan seseorang perempuan, ya, kita mintakan dalam batin: bilang atau hadirkan ini, loh, ya Allah, yang saya inginkan. Nah, Terus ditutup dengan bacaan: "Ya, mukolibal, gulub, sabit, holbi, alat." Insya Allah. Jika kita mengamalkan secara ikhlas, lahir batin, insya Allah kita akan didekatkan jodoh kita, kita akan dipertemukan jodoh kita. Bismillah, ya. ya, Pak Udin. ulam. Siap membuatkan kado nikah, maher, seserahan, ulam, dan lain sebagainya. Ya, udah, bermanfaat. Teteh nambah, wa yakkum. Wassalamualaikum.